Halo teman-teman, nama saya Krisman Manfasra Lagu, saya akan mereview dua video buat tugas saya, jangan lupa like and subscribe, check it out Sebuah film yang berjudul Capital C yang berfokus pada harapan dan impian serta ketakutan dan jebakan para kreator independen di era digital Selama periode 3 tahun, film ini mengikuti upaya perancang kartu poker Jack Robinson, GPSS Crane, dan veteran video game Brian Fargo yang semuanya menjangkau orang banyak untuk mengubah hidup mereka selamanya Dengan kesuksesan Crown difunding yang tak terduga dari Descartes to Poker yang digambar tangan Jack Robinson melihat peluang untuk membuat dirinya terlihat sebagai seorang seniman Segera dia harus belajar bahwa buah dari mimpinya akan datang dari harga untuk dia dan keluarga mudanya Sejak awal Jack Crane dan timnya mengandalkan penonton untuk membuat botol rajutan Sikap IPA dari kampanye Crown difunding Mereka menarik perhatian komunitas mereka yang terus berkembang setelah 20 tahun, veteran video game Brian Fargo akhirnya menemukan cara untuk menghidupkan kembali Western Land Kalsinya melalui kampanye penggalangan dana jutaan dolar sehingga mencapai 60.000 ribu yang tertuju padanya untuk memenuhi janjinya bagi Westernland Kedua. Seorang yang bernama Carl Allen yang berperan di film Yes Man, dia adalah seorang yang bekerja di bagian kredit yang agak sinis dalam menjalani kehidupan tetap teman yang mengajak sekitar untuk hidup bersenang-senang maka Kar selalu mengatakan tidak. Kata tidak pun telah menjadi teman Kar sehari-hari. Sampai suatu hari Kar bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Alison, seorang yang cuek dan optimis dalam hidup serta menjalani profesi yang aneh bagi sebagian orang. Kar juga bertemu seorang teman lama yang memperkenalkannya dengan sebuah grup terapi yang visinya adalah kata ya untuk setiap orang yang meminta dan bertanya. Kehidupan berubah setelah kata ia menjadi bagian dari hidupnya Serta mengalami berbagai masalah bersama Alison setelah terapi tersebut